Assalamualaikum, ini adalah bahan-bahan dalam pembuatan manisan terong dimana terong sendiri sebanyak 384 gram Kemudian gula pasir 145 gram Air putih sebanyak 80 ml Kemudian citric acid secukupnya Dan kapur siri 12 gram pertama terong itu ditusuk-tusuk dulu gunanya ditusuk-tusuk seperti ini supaya pada saat proses perendaman dengan kapur sirih di terongnya itu lebih meresap lagi setelah itu kita potong potongnya sesuai selera tapi di sini saya memotong Uh, ukuran dice itu kotak-kotak. Setelah itu, kita pindahkan ke wadah yang berisi air, kemudian kita beri dengan kapur sirih gunanya supaya terong itu saat proses pemasakan tidak cepat lembek, ya, tidak cepat hancur. Kemudian kita... Diamkan semalaman Kita simpan semalaman Setelah disimpan semalaman Kemudian kita cuci Kita cuci bersih sebanyak 3 kali Setelah itu Kita masak gula pasir sampai dia menjadi karamel Ya, Sekarang sudah mulai mencair Kemudian kita tambahkan air di sini jangan dulu langsung diaduk, tapi kita biarkan dulu dia sampai meresap. Setelah itu, kita aduk, kita aduk sampai tidak ada lagi yang menggumpal sampai semuanya menjadi cair. Kita masukkan sitir acid secukupnya. kemudian kita masukkan terongnya yang sudah dibersihkan kita masak sampai airnya menyusut sampai benar-benar kering jadi di sini terserah kita bisa menambahkan bisa juga tidak pewarna makanan sudah kering Kemudian kita oven. Di sini kita oven kurang lebih 30 menit. Ini setelah di oven dan hasilnya seperti ini. Inilah manisan terong.